polis lilas lari ini mengunggah sebuah postingan video persahabat ya ketika kakak bilar memegang belut ya duh ini cute dan gemes banget persahabat ya <guruh> memegang belut kakak bilar tentunya penuh perjuangan yang sangat ekstra banget ya masya Allah. Tentunya kebahagiaan kita rasakan saat melihat idola kesayangan kita tentunya tertawa lepas bahagia. Mudah-mudahan rumah tangga idola kita ini selalu diberikan kebahagiaan, langgeng dan tentunya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini juga ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh polisi Lesler. Eh, kalau kata Kang Mas R, cara pegang belut itu pegang kepalanya, guys, katanya tuh. Wow. Tentu banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan dari akun Bunda Namza, mengatakan di kolom komentar, Jujur, aku sampai sekarang belum pernah makan gorengan belut atau apapun terbuat dari belut, katanya tuh. Wow. <tentu> Ada juga komentar lain diberikan dari akun... Rani Fitri yang 42, ngerin licin banget, geli katanya kelihatannya persahabat ya Emang luar biasa banget, idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Dan untuk selanjutnya persahabat perhatikan juga Ada sebuah kabar terbaru dari Bang Ariel Yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbarunya persahabat ya, wow Hari ini adalah hari spesial juga untuk kita semua dari idola kesayangan kita yang mana idola kesayangan kita lanjut syuting model video klip yang ke, tentunya kedua persahabatan Ini hari kedua maksudnya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan Di pasingan ini juga ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel lewat kalimat ketsan Bismillah bekerja dengan tulus dan ikhlas insya Allah berkah selalu amin Wow masya Allah banget ya mudah-mudahan Bang Ariel Selalu sehat dan selalu bisa menjaga Lesting dan Rizky Bilar Di postingan Bang Aril ini pun banyak sekali tanggapan yang sangat luar biasa positifnya Salah satunya dari akun Muzdalifah Muz mengatakan Amin, bekerja dengan tulus dan ikhlas ya Bang Katanya tuh support untuk Bang Aril ya mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia ke kabar terbaru berikutnya ada bukan spesial dari Snow Putian Skandilar. Wow, ini ada potret postingan foto tim Leslar Entertainment yang sedang tentunya melakukan syuting persahabat ya di hari kedua syuting video klip Lesti kejora. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan semuanya dipermudah. Amin ya Rubel alamin. Dan berikutnya juga perhatikan ada sebuah unggahan terbaru dari Bang Adlin ya yang mengunggah sebuah postingan video. Persahabat ya, perhatikan dengan Bang Ariel Ini seru banget tim sambil liburan sekalian Persahabat ya, Masya Mudah-mudahan ada sedukan vitamin manja yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita ada berikutnya juga Ada unggahan terbaru dari L2W.ID Ini ngajak tentunya main games tebak-tebakan Persahabat ya, perhatikan ada sebuah postingan kalimat, yuk tebak nama BBL dimulai dari nama depannya L tuh, bersahabat ya yang bisa tebak bakal ada hadiah nih. Coba kita lihat aja hadiah yang akan diberikan. Hadiah tebak nama BBL yang pertama tiga buah kaos L2W, pulsa senilai dua puluh untuk empat orang, saldo Shopee lima puluh untuk dua orang. Pengumuman pemenang pada tanggal 9 Januari 2021 Yuk, seru-seruan ikutan ya Les first tuh banyak sekali hadiahnya ya Tentunya ini kabar baik, kabar bahagia banget untuk kita semua Semangat, mudah-mudahan Baby Al menjadi anak yang hebat Amin Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik Serta kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik